Ya, jadi uh, pertama-tama mungkin saya ingin mengajak uh, Bapak-Ibu sekalian untuk melihat dulu uh, beberapa informasi terkait dengan penggunaan internet di Indonesia. Uh, ini dari katista.com 2021, uh, kita bisa melihat di tahun 2022 ini Uh, kalau pengguna internet di Indonesia sudah sekitar 210 juta ya. Dan mungkin itu adalah salah satunya kita. Dan ini ada juga beberapa informasi uh, bahwa Indonesia itu termasuk uh, marketplace internet ya. Sudah karena kebijakan di Indonesia terkait internet juga uh, maksudnya tergolong uh, tidak begitu ketat. Oh, dan semua orang bisa mengakses secara bebas ya. Dan aktivitas online populer itu adalah seperti pesan seluar ya, pesan WA, pesan SMS, dan juga media sosial. Dan ternyata yang terbaru ini, jejaring sosial yang paling populer itu adalah YouTube. Barangkali ini juga ada sumbangsi dari pandemi ya, pandemi dan pembelajaran daring. Nah di sini kita bisa melihat kalau koneksi seluler ya koneksi seluler model phone eh, baik itu handphone maupun tablet dan itu ada sekitar 115 persen dari total populasi jadi sangat banyak dan kalau pengguna media sosialnya di sini 170 juta dan Uh, setara dengan 61,8% total penduduk ini sih per Januari 2021 ya Kalau tahun lalu memang ada data juga yang mengatakan bahwa pembelajaran daring pandemi uh, ini uh, cukup signifikan menambah penggunaan internet di Indonesia Baik, uh, berbicara masalah internet uh, Ya, sekarang memang sudah dari sejak 10 tahun yang lalu ya, sejak berkembangnya internet itu sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang dampak internet. E, dampak positif, dan pertama kalau dari aspek psikologisnya itu adalah dampak negatif. Nah, e, ibaratnya dua mata pisau ya, e, internet itu memiliki dampak positif maupun negatif kalau kita melihat dampak positifnya tentu saja ada juga ya. Yang pertama seperti yang sekarang ini interaksi tanpa jarak dan waktu kita bisa berinteraksi yang satunya mungkin di daerah Jawa, di Jakarta, satunya ada di Yogyakarta lalu yang lainnya mungkin di Jayapura. Jadi interaksi kita bisa terjadi tidak dibatasi oleh batas-batas geografis dan waktu uh, kita bisa ber -ber bercangkrama dengan rekan kita di luar negeri mungkin yang beda berapa jam dengan Indonesia. Dan ini nyata ya, kemanfaat yang kita rasakan terkait dengan ini. Uh, lalu uh, dampak positif lainnya adalah pengembangan kecerdasan artifisial. Kalau Bapak-Ibu uh, tentunya tidak, tidak asing ya dengan istilah AI, Artificial Intelligence. Nah. Itu dengan adanya internet, potensi pengembangannya itu uh, luar biasa. Uh, dan ini kan uh, arahnya bisa ke pembentukan misalnya robot kalau di Indonesia mungkin belum begitu populer, tapi kalau di negara-negara mungkin seperti di Jepang ya, Cina, uh, Korea, uh, hal ini sangat uh, maksudnya uh, sudah menjadi bahasan yang uh, ini ya, bahasan yang sering gitu. Ada robot sosial, robot yang membantu manusia untuk mengerjakan pekerjaannya. Lalu, uh, tentu saja ketersediaan informasi, Bapak-Ibu sekalian, uh, kita tidak bisa memungkiri bahwa internet telah memberikan informasi yang luar biasa, banyak. Ya, ya. Dan tentunya mengubah cara hidup dan minat kita menjadi lebih cepat, lebih dinamis dan minat-minat kita juga sekarang ada istilah internet of everything begitu jadi seolah-olah memang hidup kita sudah tidak bisa dilepaskan dari internet itu yang apa namanya barangkali memang internet itu seperti mempenetrasi berbagai layar kehidupan kita di berbagai aspek kadang ada pernyataan bahwa kita nggak bisa lepas lagi dari internet karena pekerjaan kita ada di situ. So. Nah, Sekarang barangkali sebelum kita masuk ke pada dampak negatifnya mungkin kita bisa mengecek dulu ke diri ya Bapak-Ibu apakah kita termasuk uh, karena uh, sekarang kan hampir semuanya menggunakan smartphone ya. Gitu. Kayaknya yang ikut di sini pasti, <laughs> karena ini di, kita rapatnya lewat, kita pertemuannya lewat Google Meet yang mana biasanya diakses melalui komputer, smartphone, gitu. Nah, uh, bisa kita cek ya, ini uh, adalah lima indikator ya, indikator uh, kita ikut apakah kita termasuk teradiksi uh, oleh smartphone atau tidak, gitu. Uh, ini bis, ini sini uh, sekedar informasi saja, sebetulnya kalau Bapak-Ibu uh, berselancar di dunia maya, di Google misalnya disebut saja, atau di mesin pencar yang lainnya ya, ini karena sangat familiar dengan Google, jadi sebut merah. Um, itu bisa me mengecek beberapa uh, apa semacam asesmen atau alat-alat ukur psikologis gitu untuk um, mengecek apakah kita termasuk adiksi terhadap smartphone atau adiksi game online gitu atau adiksi uh, adiksi internet gitu ya nah sebenarnya adiksi itu apa seperti apa adiksi itu nah uh, di sini yang uh, pertama jadi ada kecenderungan untuk um, mencapai semacam ini seperti efek nafsu makan gitu kalau lapar tapi ini bukan lapar makanan tapi lapar smartphone gitu Nah itu sedikit-sedikit smartphone sedikit-sedikit smartphone Nah itu kalau misalnya dari skala 1 sampai 5 itu Bapak Ibu ada di mana gitu di skala yang mana tentunya kan kalau 5 aku berarti wah ini bisa jadi ada adiksi gitu kalau 1 kan 1 sama 2 kan uh, masih kurang gitu ya lalu di ketika misalnya kita berhubungan dengan smartphone sangat asyik gitu, sampai-sampai lupa dunia luar bahwa kita ada di lingkungan yang nyata sebetulnya karena berfokus kan terlalu asyik, terlalu engage, terlalu terikat dengan uh, dunia yang ada di smartphone-nya itu apakah itu game, apakah itu sosial media lalu bersifat ke memberikan kepuasan tapi sementara jadi misalnya oke okay, sekarang saya mengaksesnya sudah puas, tapi kemudian setelah itu mau lagi, ini berkaitan dengan yang pertama tadi ya, uh, efek mencari, mempuaskan nafsu, nafsu untuk mengakses, gitu kan. Dan uh, kehilangan kendali, kehilangan kontrol, um, misalnya seperti ini, kita berencana, oh ini cuma satu jam, saya membuka Instagram, misalnya cuma satu jam membuka um, sosmed yang lain, satu jam main game, tapi kemudian nanti, tidak terasa sudah dua jam, gitu. Atau saya kita mengatakan, nanti tidak nanti-nanti akhirnya tiga jam, misalnya. dan kita merasa tidak, ke, apa karena tadi asyik ya, asyik, kita merasa waktu itu terlalu sebentar, jadi terlewatkan banyak. Gitu. Dan yang terpenting juga dari indikator adik itu adalah ada konsekuensi negatif. Nah, konsekuensi negatif itu seperti apa, misalnya, kalau pelajar, anak sekolah, akademiknya terganggu. Kalau misalnya kita yang bekerja, waktu kerjanya berkurang karena kita menghabiskannya di situ, jadinya prokrastinasi misalnya, jadi itu mengganggu fungsi kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya terkait dengan dunia sosial, kita menjadi orang yang cenderung mengurung diri karena dan menghindari kontak sosial dengan orang lain. Jadi, di situ konsekuensi negatif. Selama lima indikator ini masih ya, mungkin berada di 1, 2, ya itu uh, masih belum. Tapi kalau misalnya ada di 4, 5, kebanyakan kita perlu mengecek, oh, barangkali memang ada adiksi, gitu. ada kecenderungan ke sana. Jadi tidak semua kita juga langsung label bahwa saya teradiksi smartphone, tapi kita bisa melihat lima uh, indikator ini, gitu. Uh, ada ada banyak yang lain juga ya pengukuran-pengukuran uh, terkait dengan adiksi Karena uh, penelitian terkait dengan adiksi itu mulai sejak internet itu merambah uh, apa Apalagi sosial media ya uh, dan game Sampai-sampai di WHO sepertinya juga ada gangguan game gitu Sudah dimasukkan Nah uh, mohon maaf ini agak kacau ya ininya Ya, jadi uh, seyogianya internet itu kan bisa membawa dampak positif ya. Teknologi itu pada dasarnya kita ciptakan untuk membantu kita manusia dan uh, memberikan dampak yang positif. Tapi ada istilah internet paradoks, paradoks internet, ya, seperti halnya paradoks dalam kehidupan kita masing-masing, bahwa uh, seyogianya itu berguna tapi ketika Uh, tapi justru ternyata memberikan dampak yang negatif kepada kita, kepada penggunanya, kepada individu-individu. Gitu itu paradoks internet. Nah, uh, ada beberapa permasalahan-permasalahan uh, ya, atau negatif konsekuensi, eh, konsekuensi negatif dari teknolo uh, penggunaan teknologi itu, uh, te khususnya teknologi internet ya. Uh, yang pertama, uh, ini istilahnya yang sering ya di jurnal-jurnal. Tapi kalau bahasa ininya barangkali penggunaan bermasalah gitu kan. Uh, di dalamnya termasuklah adiksi, uh, di dalamnya termasuk adiksi dengan berbagai level tingkat keparahan. Gitu. Jadi problematik internet use ini uh, ketika kita mulai, ketika penggunaan internet mulai mengganggu kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan kita, gitu, itu di, uh, secara sederhana seperti itu. Kayaknya so, kan tadi uh, tidak seperti itu, internet itu adanya, tapi karena barangkali kita terlalu sering menggunakannya dan tidak bisa lepas darinya, jadinya akhirnya kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan bisa terganggu. Nah, yang kedua juga cyberbullying, ya. Ini di Indonesia juga, uh, apa namanya, cukup menjadi pembahasan yang hot gitu, uh, bullying dengan menggunakan internet atau situs media sosial. Ini kita tidak akan bahasnya uh, terlalu dalam karena uh, inti inti materi ini adalah bagaimana kita bisa mengelola penggunaan internet itu. Lalu ada istilah juga teknostress. Uh, atau digital stress ada yang menyamakan istilah ini ada juga yang membedakan kalau digital stress itu lebih umum ya stressor karena hal-hal yang berkaitan dengan digital kalau teknostress lebih khusus uh, stress yang ditimbulkan dengan menggunakan atau mencoba menggunakan teknologi ada penelitian kalau misalnya generasi older uh, apa ya generasi tua ya generasi tua itu cenderung mengalami teknostress karena itu ya barangkali adaptasi dengan teknologi karena uh, dulu kan tidak seperti itu ya kehidupannya kebiasaannya dan dan ada juga kecenderungan untuk menolak uh, teknologi dan tidak mau beradaptasi dengan teknologi itu uh, cenderung memicu teknostress gitu apalagi kalau misalnya uh, kita apalagi kalau misalnya kita itu uh, Awalnya tidak familiar dengan teknologi-teknologi yang ada, misalnya penggunaan Google Drive lah, atau misalnya di Zoom gitu atau apa uh, OneDrive dan hal-hal yang seperti itu tuh, uh, uh, apa namanya cenderung membuat kita stres karena teknologi. <tuh> Lalu, nah ini barangkali yang sering ya kita temui dua terakhir ini teknologi overload. Ya, kelebihan dalam sistem kognitif kita karena teknologi. Karena kan kalau kita mempelajari teknologi yang baru, sistem kognitif kita akan bekerja. Ketika banyak sekali informasi uh, tentang menggunakan teknologi, itu bisa saja ada overload. Dan yang kelima, digital overkonsumsi. Overkonsumsi digital, informasi dan komunikasi yang terlalu banyak, yang mana perlu kita kelola dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan kayaknya sekarang ini yang menjadi keluhan juga. Misalnya banyak grup WA gitu, grup WA ada berapa, grup keluarga, grup kantor, grup kuliah, grup teman SMA, semuanya udah waktu bersamaan memberikan informasi, belum lagi email mungkin ya. Jadi memang sekarang ini digital overconsumption itu tidak bisa dihindari lagi seperti itu. Uh, ini mohon maaf karena slide-nya tidak bisa saya perbesar, tidak bisa saya streamingkan. kan. tidak ya bisa tampil dari sana. Baik, ini beberapa dampak negatif uh, teknologi internet ya, yang dirangkum dalam lima istilah besar ini. Ya, kalau misalnya kita uh, ingin merujuk ke uh, ini dari satu jurnal ya, faktor penyebab lain yang dikaitkan dengan dampak uh, IT terhadap kesejahteraan psikologis, uh, ini lebih khusus ya, uh, dijelaskannya di sini. Yang pertama, ada kecanduan media sosial tentunya ya, adiksi uh, game dan browsing ya. Ini kalau di dalam perilaku internet, ini mengarah kepada leisure activity, aktivitas apa ya, hiburan ya, leisure, aktivitas hiburan di internet. Nah, itu bisa menimbulkan kecanduan. Karena kalau nggak mengaksesnya kita kemas misalnya kayak gitu. Lalu peningkatan beban kerja, uh, uh, uh, karena misalnya seperti ini, uh, sekarang itu ada kecenderungan kita, sum uh, yang ada dua sum dalam satu waktu yang bersamaan. Gitu. Dan ketika misalnya kita uh, di dunia internet, ada kecenderungan bahwa kita bisa melakukan sesuatu dengan cepat. Gitu, dengan cepat. Tetap, tetap ini karena teknologi membantu kita. Jadi ada ekspektasi terhadap produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan melakukan pekerjaan tanpa bantuan teknologi. Gitu. Uh, lalu yang ketiga ini tadi kaitannya dengan teknologi juga ya, prostasi dengan perangkat Uh, atau keterlambatan sistem, namanya juga komputer, kadang ada errornya misalnya. Uh, serta tuntutan untuk mengimbangi teknologi yang terus-menerus berkembang. Belum selesai satunya kita pelajari, misalnya ada ada yang baru lagi nih, uh, kita tunggu beradaptasi lagi nih. Jadi ada tuntutan untuk mengimbangi itu. Dan ini juga ya, work-life balance penurunan keseimbangan kehidupan pribadi dan dunia kerja. Mungkin ada di antara Bapak-Ibu yang merasa soal pandemi ini kok malah tidak ada waktu istirahat misalnya karena bekerjanya dari malah lebih gitu sampai malam misalnya karena di rumah itu jadi kayak pengaturan uh, kehidupan pribadi dan dunia kerja jadi agak agak tidak jelas barangkali ya beberapa. Tapi mungkin yang lain juga justru mungkin lebih bisa mengaturnya. Dan yang kelima yang di, uh, menjadi partner, uh, menjadi penelitian lebih lanjut ini adalah kehilangan modal sosial uh, komunikasi langsung. Dan ini menjadi isu yang dibahas juga kalau misalnya sekolah kita daring terus gitu bagaimana anak-anak bisa berinteraksi dengan dunia yang nyata dan bagaimana dia bisa mengembangkan skill sosialnya dengan berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya gitu. Nah. Uh, ini beberapa faktor-faktor yang dikaitkan dengan bagaimana IT berdampak terhadap kesejahteraan psikologi. Hmm. Uh, mungkin mau, eh, silahkan uh, dicek eh, kira-kira yang mana yang sudah berdampak uh, sehingga kita bisa mengenal, yang mengidentifikasi dan kemudian uh, bisa mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi. Hmm, baik, uh, sejauh ini... Uh, semoga suara saya masih terdengar lancar. Ya, ini terkait dengan multitasking karena ini adalah term yang sering sekali muncul eh, selain digital over konsumsi tadi ya. Ini digital over dan multitasking adalah dua hal yang sering kali eh, yang ber, berkontribusi terhadap peningkatan digital stress dan teknis stress. Multitasking itu banyak yang ini semacam perdebatan ya, apakah dia baik atau buruk sih sebenarnya. Misalnya apalagi sekarang kita di masa pandemi ini, saya sendiri kadang uh, misalnya dulu waktu kuliah, kuliah satu, lupung terus, di HP misalnya ikut webinar, terus di tab misalnya yang lain, jadi ada tiga secara utamanya itu seperti apa sih ada teman yang bilang wah ini keren sekali masa pandemi ini kita bisa mengikuti tiga hal yang kita nggak perlu membagi diri. Kalau dulu eh, gimana kita harus hadir ya di satu tempat, misalnya hadir di, di kelasnya yang ini, jadi kita nggak bisa hadir di kelas yang lain, oh tapi sekarang saya bisa hadir di tiga kelas misalnya. Nah, uh, bagaimana uh, kognitif ya, psikologi memandang multitasking ini, jadi uh, kalau dari definisi, multitasking itu diartikan sebagai kemampuan untuk beralih, switch, switch uh, di antara tugas-tugas yang berbeda, sehingga tampaknya kita bisa melakukan semuanya secara bersamaan. Apakah memang secara bersamaan betul-betul seperti itu? Nah, uh, tapi sebetulnya, uh, di antara switching switching itu peralihan-peralihan itu ada harga-harga ini saya tidak bisa secara pasti menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia kognitif cost kognitif cost uh, uh, ini kenyataan bahwa uh, sistem kognitif kita memiliki sumber daya atensi yang terbatas jadi pada dasarnya Manusia, individu hanya bisa fokus di satu hal, gitu. Setiap orang tidak dapat menjadi super tasker, berbagai hal dilakukan. Mungkin bisa, tapi kemudian uh, ketika atensi, karena ada limit atensi tadi, maka nanti perlahan-lahan pekerjaannya akan hilang fokusnya, gitu. Dan mulai menunjukkan error dalam setiap pekerjaannya, seperti itu. Uh, dan ini pernah ada risetnya ya, tapi bukan di Indonesia, di negara lain uh, itu terhadap siswa gitu bagaimana yang multitasking uh, dengan tidak gitu. Dan yang multitasking itu banyak errornya ternyata. Nah, uh, salah satu cara, jadi pada dasarnya uh, tidak ada tuh istilah sebetulnya bahwa kita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Yang ada adalah kita ada mengatur Uh, semacam uh, otomatisasi pikiran gitu ya uh, proses otomatis tismen kognitif kita. Nah kalau di sini uh, salah satu cara untuk mengatasi uh, apa error dalam uh, multitasking itu adalah mencapai tingkat keahlian. Jadi sebetulnya juga bisa dilatihkan ya uh, sehingga ada tugas tertentu yang dapat digunakan yang dapat dilakukan secara tidak sadar gitu, otomatis proses gitu uh, Contohnya seperti apa misalnya kalau kita menyetir awalnya namanya itu butuh effort kognitif karena kita baru belajar itu Tapi seiring dengan berjalannya waktu itu akan menjadi proses yang otomatis sehingga bisa dilakukan dengan uh, sambil menelpon Gitu. karena yang men menyeternya tadi itu sudah di di proses secara otomatis di kognitif kita, jadinya kita tidak butuh atensi yang banyak dan kita memindahkan atensi kita ke menelpon, gitu. Misalnya ibu rumah tangga sudah ini ya sudah sangat terampil dalam memasak ya sampai-sampai misalnya memasak telur atau masak apa itu bisa dilakukan sambil ngapain sambil zoom misalnya. Seperti itu. Jadi kita bisa mencari satu aktivitas yang kita memang betul betul terampil, misalnya. Gitu. Otomatisasi itu terjadi, dan atensi kita nggak perlu banyak diberikan di situ, sehingga bisa diberikan ke yang lain. Seperti nah, itu, ini ada beberapa hal untuk mengoptimalkan multitasking. Jadi, sebetulnya kalau saya memahami di sini, ya, dan dari yang apa saya, yang saya dapatkan, ya, dari beberapa literatur multitasking itu adalah kemampuan kita switch task. Gitu, switch uh, menukar-nukar beralih dari satu ini ke satu, satu tugas ke satu, satu, tugas yang lain gitu. Kalau seperti lampu, mungkin menghidupkan dan mematikan sesuatu hmm, itu switch on switch off. Nah, uh, di sini ada beberapa uh, upaya untuk mengoptimalkan supaya kita bisa switch tasnya itu lebih mudah. Uh, yang pertama terkait dengan x break Uh, ini ada periode waktu ketika seseorang harus mematikan semua gadget atau menahan diri untuk tidak menggunakannya so. Saya pernah membaca penelitian, tapi ini mungkin perlu dicek juga lebih lanjut Dan saya lupa karena sudah agak lama Kalau sebetulnya kan kadang ketika kita bekerja sambil ada HP sedikit-sedikit ngecek HP Sedikit-sedikit ngecek lagi, sedikit-sedikit ngecek itu justru akan mengganggu fokus kita sebetulnya jadi itu susah untuk berkonsentrasi makanya ada yang menyarankan untuk uh, teknologi tech break ya tech break uh, jadi uh, ada waktu di mana misalnya selama 15 menit tidak tidak pernah melihat gadget itu tapi fokus ke apa yang kita kerjakan oke baru setelah itu kita lihat gadget 5 menit lalu setelah itu ditutup lagi 15 menit lanjut lagi ke pekerjaan itu adalah uh, contoh dari attack breaks ini. Kalau yang terkait ini, kontrol diri berarti harus diperkuat, gitu. Nah, kemudian mengoptimalkan otomatis processing yang saya sebutkan tadi sebelumnya, kita bisa memiliki keterampilan melakukan tugas sampai mencurahkan atensi yang lebih besar, yang sangat besar terhadap tugas itu, karena sudah bisa kita proses secara otomatis di kognisi kita, gitu. Kemudian ada juga, di ada satu bagian ya di otak eksekutif attentional network ini yang merupakan bagian sistem kognitif yang mengontrol semua uh, seproses kognitif yang ada uh, di kepala kita. Jadi dengan melatih uh, jaringan eksekutif attentional ini itu kita bisa lebih optimal dalam sebagai multitasker gitu. Uh, ini beberapa games dan training itu bisa dibuat untuk meningkatkan ini games games itu katanya ada beberapa games yang masa tidak tidak tahu itu jenis gamesnya apa tapi ada games yang kemudian dijadikan sebagai media untuk melatih uh, supaya eksekutif attentional network ini bisa optimal dan multitasking itu bisa lebih kayak bisa menjadi keterampilan kita seperti itu. Jadi sebetulnya uh, memang uh, kita tidak kita ada keterbatasan kognitif untuk melakukan hal secara bersamaan itulah buruknya multitasking ya karena dia akan memperbanyak error tapi di sisi lain juga itu bisa dilatih punya seperti itu. Nah tidak sampai di sini uh, tadi sudah membahas tentang dampak negatif dan terkait dengan multitasking uh, selanjutnya uh, saya mau masuk ke Bagaimana kita kemudian mengembangkan ada istilah digital wellbeing. Kalau mungkin juga yang punya handphone, baik itu Android atau iOS itu ada aplikasi yang namanya digital wellbeing. Jadi uh, tapi kalau dari psikologi ada istilah digital wellbeing, uh, yaitu kondisi positif yang berusaha kita capai ketika kita bergulat dengan dunia digital gitu ya hidup di dunia digital yang sudah tidak bisa kita hindari ya sepenuhnya lalu uh, ada juga yang mengartikannya sebagai kapasitas pengelolaan diri dan teknologi bagaimana kita mengelola diri dan mengelola teknologi dan uh, ada yang mengartikan sebagai keterampilan digital dan ini yang banyak ya yang dibahas di ya, kajian jurnal terkait dengan digital wellbeing dan ada yang mengartikan sebagai aplikasi seluler yang website, karena beberapa HP itu beberapa sistem Android dan iOS itu mempunyai Uh, ini, bawaan digital wellbeing misalnya bisa mengontrol sudah berapa lama kita menggunakan Instagram, sudah berapa lama kita mengakses ini, aplikasi apa yang paling banyak kita buka, berapa banyak screen time kita, itu kan ada beberapa aplikasi yang seperti itu. Nah, tapi kalau di psikologi sendiri, uh, secara istilah digital wellbeing itu adalah kesejahteraan subjektif yang dapat kita pertahankan di tengah arus komunikasi digital yang tidak terbatas dengan mengoptimalkan keterampilan yang diperlukan individu agar dapat memanfaatkan teknologi digital itu secara positif dan tentunya di dunia individu itu. Ya, ini uh, definisi yang menurut uh, para... Para penulis yang membahas tentang digital lending itu komprehensif itu definisinya. Nah, ada dua aspeknya, ada dua, ada du, kalau dibedah di dalamnya ada dua dimensi dua ya. Yang pertama itu dimensi digitalnya ini berarti digital lending berkaitan dengan keterampilan digital dan yang kedua dimensi sosialnya di digital lending juga terkait dengan lingkungan sosial budaya. Nah, keterampilan digital ini barangkali yang perlu kita tingkatkan ya dalam berhubungan dengan uh, kehidupan digital sekarang ini. Keterampilan digital yang seperti apa yang dimaksud uh, ini lebih kepada keterampilan untuk mencapai atensi-atensi uh, atensi, uh, yang dalam kehidupan sehari-hari, ya dan untuk menghindari tekanan yang disebabkan oleh arus informasi yang melimpah dan meminimalkan pemborosan waktu pada hal-hal yang tidak perlu sebetulnya. Jadi ada tiga penekanannya ya, atensi yang fokus di uh, untuk menghindari uh, berbagai tekanan-tekanan karena informasi yang meluap-luap, dan dan yang ketiga meminimalkan pemborosan waktu yang kadang-kadang kita sedikit-sedikit melihat gadget misalnya, tahunya cuma mau ngecek notif WA tapi akhirnya juga berselancar ke ujia ya, berselancar ke mana seperti itu, itu pemborosan oh. ya maksudnya. Uh, Maaf, uh, Mbak Syura kita punya waktu kira-kira lima -kira ya. menit ya untuk paparannya. Ah baik, siap ya, siap ya, ya. Jadi seperti itu uh, keterampilan digital. Kalau lingkungan sosial uh, cultural itu lebih kepada ternyata lingkungan sosial cultural itu juga mempengaruhi well-being nantinya. Nah kita mau masuk ke keterampilan digital, um, kalau di keterampilan digital ini ada dua yang ditekankan oleh yang ini yang menulis uh, Bu Fasoli and Carador 2017, uh, nah itu adalah keterampilan atensi, keterampilan untuk memusatkan perhatian uh, kepada tugas kita secara spesifik pada saat itu dalam jangka waktu yang tertentu yang kita perlukan yaitu keterampilan atensi dan keterampilan uh, strategis atau disebut juga metakognitif yaitu uh, kemampuan untuk menunda rangsangan yang tidak penting uh, yang saat itu ya ketika kita mengerjakan sesuatu kan bisa jadi itu banyak rangsangan-rangsangan nah kemampuan kita untuk menunda itu Uh, dengan membayangkan bahwa itu akan lebih rewarding, lebih lebih lebih menyenangkan ketika saya sudah menyelesaikan tugas saya, kemudian mengerjakan atau mengecek gadget saya misalnya itu kemampuan menunda itu termasuk dalam keterampilan strategis atau meta kognitif uh, dan untuk uh, keterampilan strategis atau meta kognitif ini uh, uh, dikaitkan dengan keterampilan kita menggunakan strategi strategi Pra komitmen Strategi perkomitmen ini maksudnya kita mempunyai strategi-strategi yang kita uh, berusaha komit untuk menjalankannya. Nah, secara teknis beberapa strategi itu kaitannya dengan uh, mengatur penggunaan aktivitas digital adalah misalnya nih, menggunakan perangkat lunak atau software yang memblokir akses ke internet untuk periode waktu tertentu. Kadang ada yang mengatakan kontrol diri kita kurang ketika diperhadapkan pada digital dunia digital gitu, apalagi kalau kita di depan laptop, berbagai window bisa dibuka. Nah, misalnya kita bisa menerapkan, kita bisa memblokir akses kita ke mana gitu pada saat kita khusus untuk mengajarkan sesuatu, jadi nggak bisa membuka yang lain misalnya. Atau mengatur ponsel dalam mode senyap untuk mengurangi interupsi notifikasi pada saat tertentu dalam sehari, ini sering, ini sekarang, ini yang mudah ya dilakukan ini, kita mengatur ponsel dalam mode senyap Uh, Membisukan grup obrolan yang tidak penting, dan grup alumni mungkin kita bisukan, jadi kita buka nanti ketika kita ini. Uh, kemudian mematikan notifikasi media sosial, ini beberapa contoh ya, yang tidak diperlukan misalnya Instagram, Twitter, dan lain-lain yang -lain, tergantung kebutuhan Bapak-Ibu. Dan mengaktifkan fitur-fitur tadi, aplikasi digital loading jika ada, jadi nanti ada peringatannya misalnya ketika kita sudah satu jam menggunakan IG atau yang lain, atau Twitter atau apa gitu, nah nanti ada keringatannya jadi kita bisa dibantu untuk mengontrol diri seperti itu uh, terkait dengan strategi-strategi nah ini uh, penting juga disinggung ya lingkungan sosial kota karena ini salah satu dimensinya uh, karena kadang kita sudah memiliki keterampilan digital tapi kemudian kita dipengaruhi lagi oleh lingkungan lingkungan seperti apa jadi Uh, yang pertama nilai-nilai kesejahteraan nilai-nilai kelompok kita lagi pun nilai-nilai kelompok saya sudah berusaha untuk difuka, uh, apa, notifikasi WA-nya dimatikan di grup jadi tidak baca grup misalnya dalam waktu tertentu nanti kemudian kita dianggap sebagai orang yang tidak on gitu di grup itu karena ada nilai-nilai nilai-nilai uh, uh, kelompok kita adalah nilai-nilai yang mana kita harus terus on di grup itu gitu jadi uh, apa nilai-nilai kelompok di grup gue? karena misalnya kita tidak ingin dianggap sebagai yang eksklusif gitu kan jadi uh, apa namanya? Bagaimana orang kemudian membuat norma di kelompok itu? Juga bisa mempengaruhi kita dalam berperilaku digital. Lalu, bagaimana orang memahami wellbeing di kelompok kita? Itu juga bisa mempengaruhi bagaimana kita akhirnya mempersiapkan konsep kesejahteraan. Dan tentunya peran produsen produsen digital ya dengan tanggung jawab sosialnya ya. Jadi tidak hanya apa namanya untuk merapu keuntungan yang banyak, tapi juga bagaimana bisa uh, kemudian mendesain teknologi yang arahnya ke teknologi positif. Nah, jadi uh, ini beberapa potensi untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis. Jadi kita belajar how to switch off and switch on, uh, kemudian uh, atensi selektif. Uh, tech break yang tadi yang di ini dan yang saya jelaskan sebelumnya dan bagaimana sebetulnya teknologi dan sosial media itu dijadikan sebagai sumber sosial support hmm. yang kemudian mendukung kesejahteraan psikologis. Oh uh, ya, saya pikir seperti itu dulu um, Mbak Rani. Saya kembalikan dulu ke Mbak Rani. Terima kasih Mbak.